Tombol yang selanjutnya adalah kalender kelas, di mana di sini kita bisa melihat kalender kelas yang telah kita buat. Contoh di sini, saya telah membuat soal penggunaan tes, soal tes penggunaan e-learning madrasah di tanggal 23, dan apabila Bapak Ibu di sini telah membuat berbagai rencana pembelajaran, maka secara otomatis akan ditampilkan di dalam kalender kelas ini